Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama kujo Tentunya di channel Dunia Bang Jo Oke, okay, kali ini aku akan Sharing kepada Kalian yaitu Tentang bagaimana Cara mendapatkan banyak viewers Ataupun penonton Pada video yang kita upload Di Youtube Oke, okay, itu kan yang kalian mau Nah Tapi sebelum itu Buat kalian yang belum like video-video aku, silahkan di like seperti ini. Dan jika kalian belum subscribe channel aku, tolong di subscribe dulu ya. Seperti ini, sekalian setelah kalian subscribe, itu eh, tanda loncengnya kalian klik juga seperti ini. untuk apa ya supaya kalian mendapatkan notifikasi saat aku mengupload video terbaru Oke terima kasih ya buat kalian yang sudah subscribe sudah like dan sudah share video ini dan buat kalian yang belum ya tolonglah segera ya Nah kembali ke pembahasan kalau menurut aku supaya video kita itu banyak ditonton oleh orang ya menurut aku ini yang sangat masuk akal ya video eh, video yang kita buat ataupun video yang kita upload ke YouTube itu harus masuk ke halaman pencarian satu YouTube nah, ingat has, harus masuk ke halaman pencarian satu YouTube itu menurutku aku nah apa keuntungannya sih kalau kita sudah masuk ke halaman pencarian seperti YouTube? Oh banyak banyak yang bilang itu kalau video kita sudah masuk ke halaman pencarian seperti YouTube itu ibarat-ibarat kita sudah menemukan tambang emas ataupun sudah mendap sudah menemukan atau supaya ah, sudah mendapatkan tambang mutiara ataupun Ya pokoknya tambang apalah gitu Nah ibarat ibaratnya seperti itu Ya kalau kita sudah menemukan tambang emas ya Ya udah hmm. gitu. Kita tinggal bersenang-senang aja Penonton akan dengan sendirinya datang Gitu, gitu. Tapi Ya kalau Video kita itu nggak masuk ke halaman pencarian satu youtube Ya akan susah banget ya Akan susah dan akan berat banget buat kita dan mungkin nggak bakalan ada orang yang akan menonton video kita gitu kalau kita nggak masuk ke halaman satu itu mungkin mungkin mungkin ada tak cuman sedikit gitu tapi kalau video kita udah masuk ke halaman satu YouTube itu uh, paten banget luar biasa ya gitu jadi itu menurut aku ya Supaya Jadi itu menurut aku Bagaimana caranya supaya video kita itu Mendapatkan banyak view Banyak penonton Ya caranya video yang kita upload itu harus Masuk ke halaman 1 Ingat, masuk ke halaman 1 Youtube Untuk peringkatnya itu Terserah lah ya, mau peringkat satu peringkat 2 Peringkat 3, peringkat 4, 5, 6 Dan 10 lah Ya sampai 10 lah ya itu enggak masalah yang penting video yang kita upload itu masuk ke halaman pencarian satu YouTube oke okay? nah jadi pada kesempatan kali ini aku cuman mau ngasih tahu itu aja ya tentang bagaimana caranya ya caranya itu salah satunya mungkin menurut aku ya salah satunya video yang kita upload itu harus masuk ke halaman pencarian satu YouTube Oke okay? jadi begitu orang uh, klik gitu kan ataupun mencari dengan kata kunci yang uh, mereka cari dan ketemunya video kita nah ya otomatis penonton tersebut atau pencari tersebut orang tersebut manusia tersebut akan menonton video kita mau tidak mau sekarang coba deh kalau kalian sendiri ya pasti kalian enggak mau uh, masuk ke halaman dua halaman tiga alamat empat, gitu ya. Pasti kalian nggak mau ya. Aku yakin pasti kalian nggak mau. Pasti kalian kalau mencari di YouTube ataupun di Google, kalian uh, begitu mengklik uh, apa ya, uh, misalnya cara beli tiket, gitu kan. Cara beli tiket di traveloka.com ataupun cara beli tiket di traveloka, kalian cari, kalian search, terus ketemu video video aku itu kan karena video aku sudah masuk halaman pencarian satu YouTube ya, nah ketemu video aku, udah bakal kalian tonton, gitu, ya sangat jarang ya sangat jarang sekali ada orang yang mau masuk ke halaman dua, halaman tiga gitu kan, nah pasti mereka langsung begitu masuk begitu mereka masukkan kata kuncinya terus mereka cari dan ketemunya video di halaman 1 youtube ya biasanya sih ya video-video itu yang akan banyak dapat penonton gitu ya dan sedangkan kalau video kita nggak masuk ke halaman satu youtube, halaman 2 ya mungkin masih ada harapan lah ya tapi kalau halaman 3, 4, 5 itu susah banget ya nah jadi seperti itu ya jadi Uh, diusahakan video yang kita upload itu masuk ke halaman pencarian satu youtube oke okay? sekarang pertanyaannya mungkin bagaimana cara membuat video kita itu masuk ke halaman satu youtube nah jadi aku akan memberikan tutorialnya ataupun caranya cara yang aku gunakan gitu kan supaya video kita itu bisa masuk ke halaman pencarian satu youtube pada video aku yang selanjutnya bukan video aku yang ini oke okay? nah Nanti pada video berikutnya aku akan uh, memberitahukan kepada kalian caranya itu bagaimana, cara yang aku gunakan, oke? Okay? Nah, maka daripada itu, buat kalian yang belum like, silahkan di like dulu di ini, ataupun video-video aku yang lain, silahkan di like. Terus juga buat kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe ya, sekalian tadi loncengnya, supaya kalian mendapat notifikasi, oke? Okay? Cukup sekian dulu ya uh, informasinya yang aku berikan kepada kalian dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Semoga kalian sukses selalu. Sampai jumpa di video aku yang berikutnya. Oke, okay. sip, dadah.